Halo para siswaku ketemu lagi di guruku gamer belajar ngegame belajar. Nah, aduh, kayak udah lama banget ya. Uh. Gimana kabar kalian, Rek? Apakah baik-baik saja? Apakah masih apa suka untuk exploring dan main bulu tangkis sama Pak Tutvi? <laughs> Kayaknya itu akan menjadi, apa ya, kayak uh, agenda of the year, you know? <laughs> Nah kemarin di sekolah kita kan ada kedatangan tamu ya dari teman-teman SMP Anissa Jadi Bu Ita minta maaf karena baru apa bisa untuk editing gaming lagi Setelah prosesi dokumentasi semingguan yaitu 7 hari Itu selesai di upload di art chrome Kalian bisa tonton di art chrome Ada playlist khusus namanya student exchange with SMP Anissa atau apalah itu Nanti tak kasih linknya di atas atau di bawah sini gitu ya dan untuk teman-teman yang sudah melakukan PTS dengan baik, thank you, thank you so much. Dan untuk yang masih remedi nilai dang nyusul, oh ya, dang nyusul, lo tak tunggu di ruang guru. Nanti uh, biar rapotmu itu ada perbaikan, gitu loh, bukan, bukan hanya nilainya, tapi pribadimu ingin diperbaiki, kayak gitu loh, gitu loh, maksudnya. Oh no. Usaha, usaha ngonojo diem terus. Allah nanti nanti lah diperbaiki ojok. Oh, Kayak gitu itu namanya enak seenaknya sendiri gitu ya, <Syukur> kali ini. Buita mau cerita ke kalian sebelum kita main game dulu ya. Buita lagi suka banget pakai parfum yang namanya itu Stella Series yang varian Dispa. Nah, ini tuh bau kayak sampo Dove gitu loh ya. Dan itu segar banget selalu. Selalu Buita pakai ke sekolah untuk ini. Jadi kalau kalian gak asing sama apa aromanya Buita yang semerbak mewangi, nah itu asal mulanya itu dari sini yang display ini. Nah ini tuh banyak macemnya nanti tak tak saya apa tak display di video berikut ini itu banyak banget ada kayak uh, wangi bedak bayi, wangi cousins atau wangi-wangi yang uh, manis kayak gummy bear kayak gitu tuh ada. Nah kalian bisa beli ini uh, 30 mili 30 mili tapi harganya cuma 25 ribu aja loh wow, so purchase banget kan apa dapat 30 mili tapi harganya lima ribu aja Woo, so nice, nah kalau kalian mau beli linknya boleh dibawa ya atau langsung ke WA nya Bu Ita aja kalian bisa pesen, bisa pre-order begitu, oke okay, kalau kalian minat sama ini bisa langsung cek instagramnya Bu Ita aja ya bestella seri semuanya wangi berseri <laughs> ya kita langsung ke gamenya. oh ya kita akan memainkan game yang berjudul 12 minute yang mana kemarin Pak suami itu menemukan rahasia tentang siapa jati diri dia sebenar-benar-benarnya nah tugas kita hari ini adalah lebih menggali lagi jati, jati diri yang asli jadi kemarin kita tuh sempat dimasukkan ke sebuah ruangan gitu dan ditanya tanya kayak semacam intro atau interogasi. kemudian Hai si, si. Oke. Okay. And kamera on. Oke. Okay. Press any key to continue. Press circle to start. Gede banget. Oke okay ya. Nah, kita sudah di sini lagi. Sek. sambil merecap apa yang telah lalu kulakukan. Kita menemukan misteri dengan nama Dahlia. Nah, Dahlia itu adalah mamanya si Pak suami. Nah, kok kok tersambung ini gimana? Nah, kita akan lebih jelasnya di episode kali ini. So, pantengin sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dong. Cek aku semangat. Jadi, meskipun aku mikirin banyak pekerjaan, aku tetap semangat bikin konten karena ingat kalian. Dan cara aku mengingat kalian adalah melihat jumlah subscriber, guys. Oke ya, langsung saja press circle to start. Apa aku pose kayu ini barang ini? Oke. Okay. Oh, iya, aku, aku, aku, aku lupa. Aku lupa. Uh, kayak, eh. Kayaknya kita... Itu deh. Uh, terlalu keras. Sek, hey Tak kecilin. Ya, 60 aja. Hai, bu, istri. Iya. Aku lupa kalau ada adegan ini. <laughs> I didn't hear you come in. Iya, me too. Best ever. Guess who made dessert? Let me uh, know mood. Yeah, Oke, okay. tapi sebelum makan dessert kayaknya aku mau lihat itu deh. Uh, no no no. Mau lihat jam waker, jam waker. Karena portal kita menuju identitas kita yang asli itu jam waker itu kata yang uh, knife. Kita ambil pisau, kemudian kita ke ke Kemana ini? Uh, dengan tutup pintu. Tutup pintu. Kita nggak mau, bu istri tahu. Oke. Okay. Medicine cabinet. Kemudian kita cari... Enggak oh, ya? Enggak ya? Enggak bisa ya? Gini-gini. Medicine cabinet. Aku kok lali-lali nih ini. Terus di bawah sini. Nah, ventilation grid. Terus... Ya, ventilation grid, good. Terus pocket watch. Nah, pocket watchnya kita pantengin. Nah, udah mulai berdetak deh. Terus, oh thunder, eh, iya. Ke ruang interogasi, dong. Oh my god, nasib ini yang membongkar. Jadi, diri kita sebenarnya... Hey, here he is. You back? Okay. Look. I know this is a terrible shock. But we need yeah. to be on the same page. <inaudible> this feeling <inaudible> for my daughter. This feeling for Their my daughter. sister. <gasps> oh my Look. I, oh my God. This isn't how I wanted to tell you. You deserve, both of you deserve better. You know, the thing I hate the most. Worst thing in the world disappointed my little girl. Well, that was Tidak, Ini realita thing. macam apa? No, you with your little love. I guess it was always gonna happen, Nothing and stay swallowed down forever. So, you got make a call. Berbuat If keputusan, membuat keputusan. Well, things would be different. You can't just try again. That's not how life works. Sibling. So, nah, you gotta make nah. the choice. Gak boleh bersama. Benar, karena secara genetik, secara moral, secara aspek apapun itu itu atau terlihat salah. Fine. You're force my hand. Fine. You okay, okay. Loh, lo. <control Moto Saddest carne> <gush> Sir, are you, sir? Sir, Luh, father kan itu. Oh oh berarti kita harus menjawab, membuat keputusan ya sebelum ngeklik ngeklik perabotan. Oh my god, yuk kita ulangi lagi. Tunggu, no, I... no, no fucking... Tuan, ah! Waduh, agresifnya itu sampai ke hati. Uh, Oke okay, kita ambil ini aja. Kayaknya kita udah di bapak-bapak akhir permainan gitu loh. Tapi kita harus tetap tahu. Eh bentar, bentar. Itu bukan volume. Aku pingin mencerahkan. Nah, aku nggak kelihatan soalnya. Hai. Jadi kalau di editing in. tak cerahin gitu ya soalnya berubah gelap. Guess who made dessert? Let me know yeah. in the mood. Narbal. No no no I can't do it. You are my sister. Kamu itu saudaraku. Enggak enggak enggak enggak. Wah uh. kita kembali lagi ke ruangan yang tadi ya. Uh. Oke, okay. kabinet dengan pattern yang sama. Ventilation selection grid. Plus. Hmm. No. Mau pindah-pindah. Oh, Nyalain dulu kali ya. Nah, itu lebih terang, betul. Ventilation grid. Pisau. Watch bener-bener nggak -bener kelihatan deh, masih ada lampu Oke, okay, here we go again. Aku suka, suka banget ada ini kayak kayak mau menembus waktu ngodek loh, kayak ngodek loh merinding. Ya, kali ini kita harus benar-benar jawab sebelum ngerti nyebik perabotan lain. Ya, mengingat jamnya itu mundur, berarti ini adalah prequel atau kejadian sebelum kita ada di apartemen itu. Hey. he ya, ya, ya. ya. is. back. back. <sighs> Look. I know this is a terrible shock. Tapi we need to be on the same page tapi ya, namanya These feelings sibling itu kan lirik sumpah sumpah Jadi Your aku akan sister. menjawab ya kayaknya kita enggak bisa sama-sama I... mengetahui fakta This yang itu. nah maybe it's you better than we aren't better you deserve... oh, yeah <laughs> yeah all right all right ya yeah, ya yeah, yeah. aku maaf ya uh, yeah i guess i guess there is a world Where I leave, and where she doesn't get to know why, there is, and I know, I know it's hard. Thank you for understanding why it needs to be this way. This whole, ah, I've made so many mistakes, but for what it's Thank worth, you. I'm glad Carlos. it turned so well kadang ada sih beberapa hal dalam kehidupan itu yang harus kita ikhlasin nggak terjadi di dalam hidup kita oh kita dapat achievement Alone. Oh oh itu endingnya oh my god kita udah kayak tinggal 10% lagi tamat ngono lo ternyata Oh ya ampun Ya ampun Oh my god, oh my god Wow, wow ngira ya perjalanan kita itu masih sangat panjang untuk menggali sesuatu dari game ini tapi aku penasaran sih kalau misalkan aku tetap ngotot <laughs> biasa kekepoan adalah jalan ninjaku. Ayo aku pingin tetap ngotot mungkin isola habis habisnya kredit ya, kita nikmati dulu kreditnya tapi thank you banget untuk yang menciptakan game ini it's, it's really really interesting game dari mencari, melihat, merangkai Terus, apa, eee, apa lagi ya, kayak cerita dibalik itu Jadi kita, dek surface nih, dek, dek permukaan ya Kita kali lagi, oh kita nemu cerita lain dari kenangan itu atau benda itu Itu, itu keren sih baru sadar itu motif jamnya itu juga menggambarkan time loop kamu lihat sing itu loh jadi kayak orang di dalamnya ada orang lagi di dalamnya ada orang lagi masih ada tombol continue mau nyoba kita masih punya banyak waktu soalnya coba yuk kita continue dan lihat apa yang terjadi Oke okay, press circle to start sudah pernah melewati ini jadi kita nggak nggak bingung ya. Duh, bentar bentar. kok kok seh, seh, seh, seh. kok itu nggak ada tetangga sama nggak ada pot. itu juga nggak ada. apa itu namanya uh, lukisan lukisan di kanan kiri loh nggak ada. Bro kamar siapa ini? front door, bulkhead. oh kita punya kuncinya. Oke okay. Kamar siapa yang kita Tuh, Perabotan kita udah gak ada Pisau-pisau juga gak ada ya Untuk coket-coket bener benar kayak apartemen baru, nggak ada perabotannya. Mesti kita buka-buka dulu. Anything is wrong. Oh. Bahkan lemari bajuku juga tidak ada. Apa kau kok? Nge -nge -nge.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 bukan kan biasanya kita ngelup kan kalau kita keluar oh eh, kalah -kalah begitu mungkin game ini memang harus diakhiri dengan seperti ini ya. meskipun Si, si pak, enggak jadi pak suami berarti, si mas-mas ini ya, si mas-mas ini Harus menerima kenyataan bahwa orang yang dia sukai itu adalah se -se keluarganya gitu loh Iya, dan bukan orang lain, kan harusnya kalau konteksnya romans kan harus orang lain kan ya Ini keluarganya, jadi kita akhiri saja game 12 minute di episode yang ke-10 ini Terima kasih yang udah nonton Kayaknya mungkin habis ini aku mau ambil gambar di game yang baru Apa nih? Hmm penasaran? Yuk simak terus ya Oke jangan lupa subscribe Subscribe poyore yo Dan komen Kalau menurut kalian ending dari 12 minute ini bagus Itu komen no Misalnya bu aku gak setuju sama ending Sengkau yuk mono What? Eh, terlepas dari apapun yang kalian ketahui, komen juga di bawah. Bos, see you, da. bye.